Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur setapsi kari bahe gede cilik tua nombai dari kalangan alumni maupun alums ajak kalian supaya tekaning acara doa khutmil Quran pondok pesantren Kempek tanggal sama April tahun 2010 atau tanggal 14 15 bulan syamban tahun Syaumat tanggal 20 Hijriah bangun tamagr maghrib langsung baik pada kumpul nih masjid kuning kaya biasa sana Terus puncak acara malam tasyakur khatmil mil Quran lanjusa amane tanggal 15 April tahun 2020 atau tanggal salikur rolikur bulan syamban tahun seribu tiga ratus tiga Hijri hijriyah. Kaya esuk pementasan rajna bang tadubure siarubroh nih magbaro. Bangda anshane malam puncak tasyakur khatmil mil Quran lanjusa amak. Kanggo sedulur tetap sikabebaye nih di anane mangga pada tekak ngalap barokai hataman man Quran pondok pesantren tanik kompak tahun kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh